Muka itu satu, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. dua cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tiga, patriota. dan suka permusawara lima rela menolongkan papa enam racim terambilkan gembira tujuh lima cermatkan bersahaja. tujuh berani dan setia sembilan bertanggung jawab dan dapat dipercaya sepuluh suci dalam pikiran perkataan dan per